Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel aku selfie seperti biasa aku akan share ke kalian ide menu masakan sehari-hari kebetulan hari ini aku buat menu sayur bening bayam yuk tonton terus videonya. sekarang aku akan iris tipis dulu bawang putih dan bawang merahnya Oke, okay, bahan-bahannya di sini aku pakai satu ikat bayam yang udah aku potong dan udah aku cuci bersih. Jagung yang udah aku potong-potong, labu siam dan wortel juga. Di sini ada bawang merah dan bawang putih yang udah aku iris tipis dan juga kunci. Kemudian garam, gula, penyedap dan lada bubuk setelah itu kita panaskan air kalau udah panas kita masukkan bawang merah dan bawang putih dan kuncinya yang udah diiris tadi biarkan sampai mendidih kemudian kita masukkan jagungnya Setelah jagungnya udah mulai agak mateng, kita masukkan wortel, kemudian labu siam. Setelah itu, kita masukkan garam, penyedap, gula pasir, dan juga lada bubuk. kita aduk-aduk Terakhir, kita masukkan bayamnya dan kita tunggu sampai bayamnya matang. Kemudian, setelah bayamnya matang, kita matikan apinya. Oke, okay, sudah bisa dinikmati.